serta klik tombol notifikasinya, tujuannya agar channel ini terus berkembang. Untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar bahagia dari Leslar tentunya. Begitu sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, kita lihat persahabatan dan cedukan vitamin dari Papa B bersama pengacaranya, Masya Allah. Temanya sahabat hari ini adalah hitam putih. Mudah-mudahan tentu segala urusan Apapun yang dilakukan oleh Idola kesayangan mudah-mudahan lancar Mudah-mudahan selalu diberikan Kemudahan, amin Kita lihat bersama selanjutnya Dan cidukan juga untuk warga kuno Kali ini ekspresi lucu BBL Saat makan jeruk Aduh, Masya banget ya Ekspresi keaseman Ini sungguh-sungguh Sangat gemes, Masya Allah Abang L memang luar biasa, selalu saja membuat kita bahagia dan tentunya selalu membuat kita kagum dan bangga. Postingan ini pun juga kembali oleh pun sandal putih pilar. Kita lihat kalimat caption yang ditulis, masya Allah, nggak bisa, ini nggak bisa, terlalu gemesin. Jadi pengen bawa pulang. Ekspresi keaseman dia ini lucu banget, aduh masya Allah. Hingga di kolom komentar pun, tentunya banyak sekali diberikan. Diantaranya dari akun Lilistianin mengatakan, abang nak ma'em jeruk nipis enaknya sama soto bang, bukan begitu cara menikmati jeruk nipis Asem kan, masya Allah. Selanjutnya para kita lihat juga dari akun Mosti Marliah mengatakan di kalimat komentar ini, jadi ikutannya ngirian ekspresinya bang L, masya Allah banget ya semua, tentunya lucu banget nih melihat ekspresi dari M. Bang L ketika makan jeruk nipis, masya Allah. Saya selalu bang El, mudah-mudahan selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua. Amin. Selanjutnya, para sahabat kita lihat juga selanjutnya, cedukan terbaru. Masya Allah, kali ini persahabat ya, keluarga besar Leslar. Alhamdulillah, sedang berkumpul. Leslar family selalu membuat kita bahagia. Ya. Malam hari ini terlihat ya, BBL persahabat. Kalau kata Bapak Billars, tentunya orangnya kepo banget. Persahabat sotoi lagi tuh, abang El, masya Allah. Ceritanya malam hari ini ditraktir oleh Abang L Aduh Masya Allah banget ya Abang L memang yang hebat Anak pintar Kita lihat persahabat ya Stresnya lucu dari PBL Yang tentunya pengen banget ya Apa yang dilakukan oleh papanya juga pengen banget nih PBL ikutin. Masya Allah Kita lihat juga persahabat di beberapa komentar Kita lihat dari akun Wincha Winarni. nih Masya Allah, Fati, pinter banget sih kamu nak pengen tahu banyak hal baru. Salvok sama tas balunya Bunda El, masya Allah. Salvok <laughs> persahabatnya Mama Leslar dengan tas yang dipakai oleh Bunda Les di masya Allah. Kita lihat juga persahabat anggaplah yang dari Akun kunama dua sementara mengatakan tahu PIN ATM apa-apa ya kan? Belum katanya, masya Allah, ini kamu bener-bener anak cerdas, nah, masya Allah luar biasa. Emang BBL ini anak yang hebat Anak yang cerdas Kita makin bangga dengan Abang El Masya Allah Kita lihat juga persahabat selanjutnya Kali ini persahabat dia Tentu kita membahas tentang tasnya Bunda Lesti Tasnya yang dikenakan oleh Bunda Lesti Juga bukan kaleng-kaleng Harganya sangat fantastis Mencapai juta rupiah. Wow Masya Allah barokah, mudah mudah-mudahan rezeki idola kita bisa menge ke kita semuanya Amin kemudian bersama di simbang juga nih ada kabar yang sangat membanggakan juga Masya Allah kamu relation untuk mudah mesti karena akun Instagram ya sudah mencapai 27 juta followers Wow Selamat untuk Bunda El terhitung tanggal 3 Februari 2023 hari ini. Instagram telah mencapai 27 juta followers untuk akun Bunda Lesti Kejora. Masya Allah luar biasa Makin bangga dengan sosok Lesti terbukti dukungan semakin banyak Untuk idola kesayangan kita Dan pastinya kita juga masih menunggu cedukan lain Hingga kabar terbaru berikutnya jangan kemana-mana